Mea, mea itu uh, salah satu peluang dari Allah fasilitas, tapi juga sekaligus cobaan buat aku. Karena mea melalui mea aku banyak uh, ditujukan kepada diriku sendiri untuk memperbaiki kualitas ketaatan aku terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi buat aku keberhasilan Mea bukan banyaknya yang like dan subscribe tapi keberhasilan Mea ini ada di ketaatan aku. Apakah kualitas ketaatan aku meningkat atau enggak? Karena semua ini akan aku pertanggungjawabkan dunia akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, udah kasih kesempatan ini. Mudah-mudahan aku bisa dengan lantang dan lugas mempertanggungjawabkan kegiatanku ini. Masalah emang ada Sudut pandang cerdas meniadakan masalah